Mengingatmu, Adinda, malam terasa pedih. ada jarak antara langit satu dan lapisan lainnya, ada nafas yang tersengal. Mengenangmu, Adinda, tak kujumpai lagi celoteh riang di dedaunan, di antara ranting kecil yang batasi kaki mungil hingga di dahan rapuh <tuh> ya adinda biarkan jarak tetap ada memisah harap yang cemas membelah realitas yang buram menyedai rama yang menikah Menangmu, dunia fata morgana jadi semakin tak terbina. Biarlah tetap jadi sketsa, agar lamunan tak semakin berwarna di kanvas jiwa. Semoga tak jumpa, biar jarak tetap ada, sebab... Ingin jua memaksamu melukiskan realitas yang ideal. Biarkan tetap absurd, biar tetap tak terurai, biar kau tetap di dalam rindu yang abadi, biar tak saling melukiskan idealis diri yang rapuh. Dan aku, dua lapis langit, berjalan di garis edarnya sendiri. Garis tak bertemu karya Tio Manasai.